naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Ketika saya memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabb. Salat wa ala anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Amma wa syukranillah wa ala rasulillah Yang terhormat Dewan Juri Yang terhormat Bapak dan Ibu guru Hadirin dan hadirat yang berbahagia Bagaimana kabarnya? sehatkah Alhamdulillah. Marilah bersyukur kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita beriman Islam dan berilmu pengetahuan. Hadirin yang berbahagia dan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, saya akan berpidato dengan tema keragaman budaya menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Teman-temanku bangga tidak dengan budaya bangsa kita. Bangga dong. Negara Indonesia merupakan negara yang berbesar di dunia dan memiliki banyak ragam bahasa, suku, adat, budaya, dan agama. Keberagaman bukanlah penghalang dan menjadi alasan perpecahan Tetapi justru menjadi kekuatan bangsa Yang harus dihargai, diapresiasi Sebagai identitas kehidupan yang baik Dalam binekat, tunggal, itah Dan persatuan bangsa Teman-temanku yang dirahmati Allah Indonesia merupakan bangsa besar yang terdiri dari beragam Suku, adat agama, bahasa dan adat istiadat. Tentu keberagaman tersebut harus kita rawat dan dijadikan sebagai potensi kekuatan agar bangsa Indonesia tetap utuh dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Utamanya dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ya ya Bahaya manusia sesungguhnya, Kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu, Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia dia, di sisi kamu di antara Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Teman-teman, yuk kita lestarikan budaya bangsa. Lestarian adat istiadat juga harus juga juga harus menjadi bagian dari upaya kita merawat dekromasi dan memupuk nasionalisme pada tingkat dasar guna memujudkan itagitas itag itag nasional yang semakin kokoh <tuh> dalam bingkai bing, kebinekaan bangsa hal ini sangat penting untuk terus kita wariskan, khususnya bagi generasi muda teman-teman meskipun kita berbeda Budaya, suku, dan bahasa daerah Kita harus tetap menghormati dan menghargai perbedaan satu dengan yang lain Misalnya, ada teman kita yang berambut keribu, biasa, dia, Papua atau warna kulit yang tak sama Tentu kita harus tetap menghargai dan menghormati perbedaan tersebut dengan cara tidak meminggibahi dan mencemooh saudara kita Karena apa teman-teman? Karena kita berada di satu negara yaitu negara tercinta Indonesia Banyak teman, banyak perbedaan, banyak rezeki Allahumma Amin Allah menganugrahi bangsa Indonesia dengan rasa persatuan yang tinggi bangsa Indonesia dengan rasa persaudaraan cinta kasih dan persatuan yang tinggi Oleh karena itu keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak seharusnya dipandang sebagai sumber perpecahan tetapi sebagai sumber besar dan kekuatan sudah saatnya kita bangsa sebagai orang Indonesia yang berbudaya karena yang menyatukan bangsa adalah budaya